Eh, senantiasa rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba review produk laptop HP AMD A4 16 touch screen. Nah, ini barangnya ini ya, apa namanya? Segelnya masih kuat. Wah, dengan sayang di sini touch screen sebenarnya ini touch screen cuman pecah jadi diambil touch screen-nya sudah jalan sama ini ada reader juga tidak jalan. Kita coba akan tes. Ini batunya juga sudah mungkin sudah lama ya. Jadi kita harus pakai karena batu lama biasanya tidak bisa langsung masuk kita pakai enter ya nanti. karena di sini mesti dia minta untuk enter karena udahnya bubar hari ini baterai, baterai sudah harus diganti lah masalahnya, tapi masih bisa nah, ini baterainya apa adanya, kita enter untuk charge nya, ini ada 2 ya charge, tapi masih seder ini saya itu kan, karena mungkin batunya sudah harus diganti ini belum sempat saya charge, tadi masih sebentar aja kita charge Ini saya tancapkan gasnya Baterainya kurang lebih ya 200-300an sampai 300an kalau ingin ganti baterai Banyak sekali di topet, Shopee, kepala banyak sekarang nanti di Ya ini kita pakai video 7 hmm. Kita akan coba tes yang pertama, kita akan coba lihat uh, speknya. Di sini kita akan coba lihat speknya. Ya. ya ini pakai list 7. Di sini MD radian. Uh, prosesornya 1 giga, RAM-nya 4 giga. Nah, terus ini, ini itu ya, apa grafiknya sudah tinggi ini, sudah 1 GB grafis untuk display adapternya ini. Ini juga sudah ada bluetoothnya untuk displaynya pakai AMD Radeon HD 8210. HD 8210 itu misalnya untuk game-game lumayan lah dengan grafik 1 GB dan lumayan tidak perlu apa namanya tambahan untuk displaynya. Terus yang kedua kita akan coba lihat spesifikasi untuk HDD-nya. Di sini nya ini kita lihat berapa gigabyte-nya. Storage, ya ini entusiasme pakai bawaannya hasilnya kayaknya 320. ini 300 entusiasme 320 an uh, terus untuk sekarang kita akan tes mengenai keyboardnya masih jalan enggak kita menggunakan tes keyboard online oh ya yeah. untuk ini wifi nya kita sudah masuk wifi jalan wah ingat dosa ini jadi harus amanah kita ini <laughs> apa adanya nanti saya kita lihatkan intas keyboard nah, keyboard online tes keyboard online ya pakai kitas biasanya saya nah, untuk itu kan pakai keytest ya. ya kita tes satu persatu ini escape jalan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh oke karena yang di sini ini untuk keyboard untuk desktop ya bukan untuk laptop yang untuk biasanya yang ini tidak dierti ya ini masih jalan oke okay. normal ya oke okay. atas set oh ini eh masih nah lupa tadi kalau tidak ke okay, PC tab, staff lock, save, control, oke, okay. alt, ini masuk, oke, okay. ini spasi, ini jalan, jalan, ya, apa namanya, most track, bagai ini masih jalan, alt ini jalan, home, jalan atas bawah kanan kiri, pos, jalan. Oke okay, sekarang yang F1, F2, F3 ini pakainya Fn ya tombolnya Tekan Fn, 1,2,3 F9, F10, F11, F12 Oke okay. normal untuk keyboardnya nah, Sekarang kita akan coba Untuk itu webcam karena mati Biasanya saya pakai webcam sehingga dia tidak tersambung Hadis oke, okay, itu oke okay. sekarang Nah Ini powernya baru ngecas datang cuman terus terang aja ini mungkin uh, batunya sudah lama tidak pakai juga ini. Itu. Secara fisik uh, lumayan lah. Ini masih rekomendasi untuk apa namanya? Ini mendit untuk itu uh, untuk pengetikan Terus apa lagi ya Ya untuk sementara itu dulu Nanti silahkan di Itu -kan, harganya akan terbakat. Ya boleh nego Cuman ini ya Ini kapan ini Karena ini listnya saya ganti Nutup supaya Agak rapi Cuman ya gak rapi-rapi tapi untuk pengetikan untuk browsing nanti kita tambahan pakai ada bonusnya pakai apa ini namanya eh, kamera eksternal. Kalau pengen gitu. Hmm. Ya, ini. Ini untuk kecerahan kalau itu. Nah, ini dalam untuk gitu mau masuk ke proyektor. Biasanya ini kita pakai untuk uh, meeting jadi kita masukkan ke apa ini namanya ke LCD oh, ya Tadi saya pecet sehingga harus ada proyektor saya bisa masuk. Oke okay, untuk terus standar office ini, ya nanti kalau silakan diinstal sendiri. Ya oke okay, sementara itu review mengenai produk HP ini. Sebenarnya ini lumayan ini. Untuk apa namanya Sudah lumayanlah untuk proses Untuk pengetikan Standar di rumah aja Ya oke okay, Itu dulu saya matikan Semoga Alek nah, Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh